Imam Ghazali Dawo alaihissallahu subhanahu korona rezeka bil khulki. bukankah Allah itu subhanahu ma'suci Allah ini telah menyertakan rezeki ini dengan makhluk jadi adanya makhluk itu oleh Allah pasti itu dibarengi korona dibarengi dengan rezekinya, ini sejuk khawatir anani sampai niki lho, jadi makhluk ikut mesti honor rezeki nih menoloh no, oh ya rap oh ya apa diminta, sama lah makhluk makhluk ya Allah, lah sama nih jenenge makhluk Allah lah sama nih namanya makhluknya Allah berarti sampah itu mesti dibarengi dengan rezeki sampean. Mbok piye-piye nu sampah niku mesti dek rezeki bamang godek istilah ini sing gersang, kowering Umpama di gurun pasir <laughs> Sampai ini hidup makhluk, mesti mendekun kono ada Rezeki ini Kok yo bingung ya mbak ini? Lai, saya bingung menjadi menungso kok Saya menderita lah makhluk itu rana bingungnya Enggak? Soalnya makhluk ini yakin, mesti aku dari rezeki Ada apa jenis makhluk di perencanaan? Kalau ada yang di perencanaan itu hanya Aku lekak ngineg kok, aku lek ngineg kok tadi ngono Makro kadang-kadang gak, gak gak cocok, karo perkiraan nih, yo. Yeah. Makinnya yeah. tadi sutris, ujernya <laughs> asli selamat tadi sutris nih teman. <laughs> Lu ini gara-gara nih jadi wow. guau, karena gak mikir lah bagi makhluk Coba manuk ikum mangkok gak ada lumbung, gak punya lumbung makhluk itu, anu namanya burung pagi-pagi dia itu bernyanyi seneng nyambut nyambut kedatangan matahari. Oh na sing susah, Senggowang, goang manuk sing goang. Kau na manuk senggowang goangku ratu mohon. Sing sing goang iso iso denger denger memang soto. Oh boleh tidak banguninku bingung. Karena kakarolei kemangkok karcusa si cepat, no, kak ma, kau naksir di pangan di lala morong-morong dengar asalamualaikum, waalaikumsalam, moronggorantang, loh loh bukan roli, enggak, loh menjadi cepat, no kalau Allah, mulu ya bingung, weti, tidak gak mangan, baris sudah ada rezekinya, mulu, jadi Allah itu bikin makhluk itu mesti dibarengi dengan rezeki. Nah ini kaidanya itu ada dalam Quran, kola kokum, sumarozak kokum, enggak kan? <tuh> Allah yang menjadikan kamu kemudian Allah memberi rezeki kamu. Lho ngono lho. mesti yakin honor rezekine. dari pegangan luh. ini soal tauhidan ini. Ini dipegang betul sampai pedi, ngono lho. Wah, corona mungkin ngene nang, nang aku, ngaku alibadah kekasih Allah. Diversity. Di patono, di patono, masano tonggo kini, tonggo kini kene, wawain di tengah-tengah, wadi basah nih, <hesitation> tadi kekasih Allah, iku kekasihku, ojok ojok, liw anu, ojok, hinggapi, <hesitation> minggir, minggir, minggir, minggir, <hesitation> ngurkar Allah, percaya nih, <hesitation> nggak sampai men, enggak, asangbe-angbe, tobonggoni, swingi, pan, lawangi, ditoto, prapat rapet enggak. Pingin lo riojo neng kong nggak datong ko polisi no, kamer ini biasa neng mereni kali fucu neng kali anai biasa teraweh reni keronope polisi dek koperdeni, tadi pingin keperdo kolo koi ngah ini terus murtun tuke sepete salaman kali kolo, berarti tindakannya yang basa basimu dapurku, badal pingin riojo kono rango naku, ngono juga neng ini kemereng ini kau kita nih perlu dipegang deh kalo koperdeni. Nah, ikut jangka manganhi kokum. ala lah, maka ada yang menunjukkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah lah, bukan yang lain, seperti dari makhluk, sampai wu wu wu wu Wis tapi, tapi, tapi, tapi, sebab aku tapi, tapi, tergantung tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, aja percaya niku Sama niku tapi, bergantungin nang rezeki nang tapi, Allah Jadi banyak yang menunjukkan ayat-ayat itu adalah dari al Rezeki dari Allah, minallah tapi, tapi, rahasia tapi, kena opo kuloh niki tapi, tapi, nate Kuloh tapi, tapi, tapi, sawang, tapi, mangan, tapi, tapi, tapi, tapi, kena opo kuloh kecukupan enggak, pulau tangeri kampung negeri termasuk kategori uang cukup betul, uang pulau ini sampe betul oleh PKH kok. sama sama Pak sama tuh. lah, pulau ini ngikutin, sampai omong kate ngongkon preman dan pulau ini kusungkan, kalau pulau ini dianggep anggap uang cukup, enggak. kalau nih ngongkon preman tuh saya lho lah, <laughs> La niki, perkara ini niki, kalau yakin dateng gusti, gusti Allah lah, ghairul khalki Nah, sumalam yaktafi bila latih hata wak ada, Dari Le -e, kemudian kalau itu nggak cukup dengan dalil-dalil ini nggak cukup, sehingga dengan janji Allah gimana? Inna wahhu ar -rozak. sesungguhnya Allah ini lazat yang memberi rezeki Nulu. Sumalam yaktafi bil -wakti. kemudian nggak cukup dengan ancam dengan janji gimana? Hada domina sehingga Allah inilah apa itu domina, Allah yang mencukupi, domin senyukupi, Allah niku, niku domina, lek maknani mana, domina nyimpen, <tuh> tapi ini gak cocok gimana nih, maknani kalau maknani nanggung, jadi domina maknani nanggung, oh, maknani ngaji kudu sing luas, ngaji iso apa domina nyimpen, monostol iso rowararo marono, ngoape maknani nyimpen. Mene ngaji ko anu sing luas ngaji, nggih, cek anu geni ki namene kreti ini ni anu meyakinkan, kang nung naku sorob nge maanine Wa min batin fil ardi ilah allahhi rizku'a Quran ini Jadi tidak ada Dapat satu pun makhluk Satupun gegermetan oh, Ini bosok Jawa gegermetan Ini bahasa Indonesia ini apa gegermetan? Huh? Ya makhluk Enggak. Tidak ada satu pun makhluk Mbah iku mangkuk Rupa menungso Mbah rupa hewan Oke, okay, berupa ulo-uloni kadang nama aku, krekar, krekar, krekar, nemu tikus lep. <laughs> Oke okay, kan, wajah ini titu, tikus pada waktu ini, titu nemu kodok plak. Na. Nah, sing kodok aja, iya, biar nih jatah ya? Okay? Enggak, jatah Kadang-kadang nih kadang nih, -kadang, gua nongong korup, nemu duit lep. Tapi kurang nengku duit korup, akhirnya kelalakan nang nontonan nih, <laughs> gua. Mangkane like, lek uang iku sampe mangan golek komplek, like, wong iman kok golek sing toyib, sing bagus, sing halal. Lah niku masalahe apa? Niku dadi nonton makan jiwa. Lah sampean niku mangan barang halal sing sing halal, sing bagus, nggih, sing barokah. Kira-kira sampean niku mangan niku tenang mboten? Tenang. Tenang. Dadi ayem tentrem. Ngono. Dadi bawaane. Tapi lek like, sampean mangan barang colongan kira-kira kepedhen kan ya? Tadi, Michael kebanggaan barang. tua itu, nggak bisa mendatangkan kedamaian, ini mangan barang haram. Ini ludesani, jadi omongan barang haram juga bisa menumbuhkan kedamaian. Kedamaian, kalau barang yang halal yang yang bagus ini bisa menumbuhkan kedamaian, dan Trump sampai nampak tonggo yoga, buat Yo kak Kak Kesro lah, iya la, mau ngemangani barang kharom yang Kesro, tangga nih di Kesro, tangga, ya? barangnya dicolongan, dicolong-colong, apa <laughs> la, nih <gak. laughs> Kak Kesro, ini tentrem karena tentram-tentram ini tonggoni, nggih. Ini mangan iling nih, sama like, iling mangan barang halal har, halal sing toyib nih kun datosaken ketentram, ketentraman, mangani Kak Ono penggawean sing ino Kak Ono, nggih.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 ada keterangan, sumalam yaktafi bidoman, kemudian tidak cukup bidomani dengan tanggungan Allah. Nah, hatta aksama, sehingga Allah membagikan rezeki. enggak oh, percaya aku langsung ditanggung, bukti ini kan butuh enek. mulu kan. Mungkin mm, ditanggung-tanggung, tapi kau no, kau no. bukti ini. Buktinya apa? Aksam, dibagi oleh Allah lah keterangan dekoran bahwa Robi sama Wal Adi innaulah hakun mislamaanakum tantiqun nah natoko itu mana nih ngucap natoko mana nih kuat niku natun, oke okay. maka katanya demi Tuhannya langit dan bumi innahusetuuni Allah atau Tuhannya langit bumi itulah hakun sungguh hak Mislahamaan nakum tantikun perumpamaan sesuatu sesungguhnya kamu semuanya itu tantikun dari mampu kuasa kuat nah, nikuh sebabnya apa ya makan rezeki ku mangkong dari Datenu normali dari naku kuat semalam yaktafi kemudian tidak cukuplah keseluruhan yang saya sebut tadi dari mulai kholako sumarozako kholako kum sumaro, dan sebagainya tanggungan Allah pembagian Allah dan ini enggak cukup. Hatta Amarobit Tawakal. Sehingga perintah Allah dengan Tawakal. Wis kongkon cep cep. Sendakep. Apa jari singarep? Apa? Singarep apa? Gusti al. Gusti al. Sendakep. Kep wis. Tawakal yang Gusti Allah. <laughs> Pasrah nang al. Allah. Wa abelago wa andaro. Kemudian itu nyampe. Kemudian juga andaro menakut-nakuti nah makanya niki ada perintah watawakal alal khaib aladillayyamu tuh tawakkallah kamu kepada zat yang hidup aladillayyamu tuh yaitu zat yang tidak pernah mati ada ayat lain wa lahuhiwatawakalu kepada allah lah kamu berpasrah diri In tumu mu'minin apabila kamu semuanya beriman lo niki pasrah pasrahna allah Makanya ini pasrah ini kok. boten kok. Corowong anu niku kok. Wasrah ini pasrah-pasrah bongkoan. boten pernah istiar. boten kerembia-kerembia. Ketahuilah. Tawakal itu kulu. Dari mulai kita persiapan. Sampai kita ini bergerak. Sampai kita ini punya angen-angen. Semuanya kita pasrahkan pada Allah. Nah, sehingga nanti itu munculnya. Apapun, baik itu sedikit atau banyak, ya hasil atau enggak hasil, inilah kita enggak kecewa karena apa kita sudah pasrah pada Allah. Berarti Allah itu memberi kepada kita yang terbaik. Mungkin sekarang enggak diberi oleh Allah karena ada alasan Allah enggak memberi kita. Gimana? kadang-kadang nah, oh namanya yang memberi kita tiga kali Allah, tapi kalau anak alasan, mana cok iri, amanu tonggoni suke, ngeluh enggak mongone sok koe mung mutoyo lu ora gawenah ni nggih aja tiru-tiru ngono Allah kira-kira so mampu ya mbak? nggak ada kadang omong ora orang, orang, orang, orang, orang tahu nyekel 10 juta dikai 10 juta akhir bingung belanja no male gak iso manfaati duit 10 juta mang gara-gara de iso blon lonjo Taman eeling Pak mane pa'apipi mowong ditomi toe dengan adanya kautei <hesitation> maroyong ndamalang ndate nomarat opo wong katuwe tuwe ni wong katuwe ni katuwe wong katuwe tuwe ti ti peluanya wong tinten tae no empat dari wong karpe pa'apipi ku ceni iso ditumbuk kembang no kan wong no ne ora oh, yang malin duwe utang tangka peni wong deson deson sampe saike sonya ur <tuh> <tuh. tuh>. letang ku jawab e nang ku si awa embeton nde pa'apipi ya Ya Allah, jaman biaya ini lalu, rohami kak utih-kak utih ini, gara-gara ini orang gak bisa nyekel duit. Kalo gak ada cacang menurut sebuah tiangnya. Soalnya ini yang bandisari Oleh duit wakil, atusan juta. Pak Imam, insyaallah, Pak Imam meroson ini kalau tuju nih. Lah, <laughs> <laughs> <laughs> Maren pun dilalah, ini kalau gak iso manfaat belas nih. Tenan nih, kawiri gak ada duit akhirnya. Ini Pak Imam, nge? loh niki sebabnya niku gak gak biasanya di kayak duit, duit. tunggalere cili sama duit biro, yontek, di, di, di ora oleh oleh duit saya di nah, ah, barangsiapa yang tidak mengambil pelajaran atas daunnya Allah walam yaktabi bimati kemudian dia cukup dengan janji Allah walam yatma ina dan kemudian tidak bisa mendata, menjadikan ketenangan ila uh, domani dalam uh, kepada tanggungan Allah walam yakna bikasam kemudian tidak menerima pembagian Allah dikepira-pira gak gampang nrimo isik ngudur e Gusti Allah dipaituhe ngonteniko yakna ora lam yakna ora nrimo menge wong sing limo ku indah dikasih sedikit alhamdulillah dikasih doa ke titik alhamdulillah alhamdulillah hahaha <gul> ini <Twist> kan alhamdulillah kok rezeki ini memang kok seminggu itu aku rezeki aku waduh ya alhamdulillah ini sampai petong dino lah itu ya ini lho orang orang nanti sih ngersulau kayak tidik yang ngersulau oke ngersulau ya kalau mau ngersulau kan mau tenang-tenang ini apa itu Su malam yubali Amri kemudian tidak peduli dengan urusan Allah dan janji Allah ancaman Allah tidak peduli fandur mada yakunu halu kemudian lihatlah mada yakunu halu apa yang menjadi tingkahnya wa ayatul mihna dan ayat ujian yang datang minhada dari ini wahadhi wallahi musibatun syaitan demi Allah inilah merupakan musibah yang berat. Jadi lek wong gak, anu wow. gak, gak anu niki wau jadi dadi musibahé berat, abot malian. Lek wong temen gak nrimo ka anu nang Gusti Allah, nang janji, gak percaya, peduli nang ancaman, gak pedul, gak ngurus. Ngono terus ae. Nggih ya. Niku malah, malah musibah sing kewanahun minha fi latin adzim. Lah, dengan ujian niku sing akeh-akeh lali, lali. Loro-loro moro maramara, loro matang-matang nek ampe nang rumah sakit wis ngono iku akhire. <laughs> Ya, maka pernah ini Nabi Sodiqullah Amin ini pernah berkata kepada Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, "Kaifa anta idza ba kitab bainal fil yakin." Ceritakan Nabi bagaimana pendapatmu ketika kamu ini tetap di antara kaum yang mereka ini eh, menabung-nabung, menyembunyikan harta rezeki untuk setahun, wah, gue jagani setahun ini yang ini. <laughs> ini jaga nih yang gitu, kic jagani, jagani. seringan ngonteniku, kadang-kadang dua, katenya katen mantu, tahun ngarep lu dipikir, dipikir ngelu lagi, gue katenya mantu eh, gue duit terop, duit perias manten, duit apa, duit opo, dipikir setahun, lu, setahun lu dipikir, lah, jadi nih itu lidofil yakin, karena apa? Karena apa anu, lemahnya keyakinan. Karena lemahnya keyakinan, sampe mikir si model kau ini ngononikumang lho. Sampai niku kulo sampe nggak ada, nggak ada perilaku katus nyetan. Ini kulo ini ga sama perjuangan kulo boten kok moro-moro ujuk-ujuk nyetan. Kulo ini saat ini kino, mboten pernah mikir. Sepuluh tahun nanti <laughs> kulo pikir. Menimu kulo pikir kok saksitu nih. Kulo sering anek dayok kiai padahal duaik kolomek satu sewu padahal tidak menjagani jagani blonjo umi eh lu nggak nanggul serang nggak kiai mangko menggoyahi lu nggak tening dilalah jamor moros spons spontan dicoli lu <laughs> enggak lu kolomik ustad satu dini kok menopat silaturahmi onot yang sepuh si biasa kalau sanggul nih kalau sanggul nih cerit pengerti sanggung ini kalau matu itu keringiran ini kalau diganti disanggung ni wong katil lebih hak eh bisa kalau nyanggung satu sewu, bu kalau disanggung orang sewu, saya dobel sih, ngomong sih percaya sampai begitu Allah salam betul sampaian ini kagur kalau ngomong ini betul-betul tujuan kalau bingi dong melakukan melakukan satu dini kalau nyanggung ini satu saya bu dibalik no enggak enggak sajaman sajaman Ya Allah saja dibawa ini. Lao pok ada yang ini, wong kalau gimboten tomak, gimboten nang. Lao pok ada yang ini, gimboten, gimboten mau disamun. Bodoh kalau gimboten pura yang gimboten, gimboten. Ini loh. Wanil Hasan Rohimahuloh Taala. Lao Allah akuaman. Allah ini malah suatu kaum Aksamalahum rabbuhum yang Allah ini apa Tuhan mereka ini telah membagi-bagi rezeki kepada mereka, tapi mereka tidak pernah membenarkannya awalnya gue sing bagi-bagi tapi Allah ini enggak enggak dipercaya oleh Gusti Allah niki sing ba, sing bagi awalnya nih gue lagi diharan etekot anak kot yang ini Jabaria ya? apa-apa diaku aku lega aku kok nguno ya modelli kadang beton model kayak mana? Wah ada lega aku wadah ini kumangklo awalnya rezeki nih ku kumangklo soalnya Gusti Allah di pembaginya Oh, Di pagi karo gusti, karokusi, oh, wadang wadang pawan mereng masno omai sing tingkat ke istana nde kemarap omah malang kari, woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi montol woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi bagi Gusti. woi oh, woi gak pernah. Ini ku percoyau membenarkan. Awai Dewi ku mengkekuasaan ini. Makanya malah ekat ini ngomong. Nak nali temurun ayat fawarobis sama iwal arti ini Halakat banu Adam. Bani Adam ini anak turun Adam ini rusak. apa rusak mereka? Awdabur roba. Mereka ini memarahi Tuhannya. Hatta akasamalahum ala arzakihim. Sehingga kalau Allah mau memberi rezeki mereka. Gusi <tuk> Allah dipisui, wah aku sembahyang, <tangan> bis <tuk> poso, bis opo, si mela ratai Oh kurang ajar Gusi Allah ini, wah Gusi Allah sampai dikurang-kurang ajar, Ini aku ngumpul sampai dikai rezeki, baru, lah malah, ini gak bener nih Ngapain buatan? Lali lili Gusi Allah panjang paling rezeki, gak bener nih Allah Gusi ngekai rezeki Nah, kadang-kadang kita Makanya se Seh uwe, se al Niki Rodialo'an Biambai Niki Dawoh Lalu Abadta Allah Apabila kalau menyembah kama, kepada Allah Seperti ibadah ahli sama Seperti ibadahnya ahli langit dan bumi Layak balu mingka Allah gak akan menerima dari kamu Hatta tuh Sehingga Allah ini eh Kamu membenarkan Allah Sehingga Allah ini Oh niki rezeki songkau Allah masih percaya yakin ama aku memang nyambut kawin aku memang boleh utangan ngalor itu nawo medit itu boleh utangan ada di ini rezeki sange Allah jadi kesana Allah medit mengorak bagian kayak aku gim apa ten? Mengapa mereka itu biasanya kapan nopo jenenge anu nawo medit di sini nol jadi nol sasaran sisi utama biro biro nawo medit tak jaluan nih biro biro kayak imporan oh no lainnya mangko berarti mangkowadoi Allah memberi kekuasaan subhanallah wong medit di mendik di, apa? Digerakkan untuk Am, Amal sing, Gerana, no, siapa sih? Amal, gila, <tik> Wakai Vanusat dikulasi, mau ditanyakan bagaimana kami ini membenarkan Allah. Kola takunu, Aminan, inti Iman, Bima, Taka, dengan sesuatu yang telah... eh, apa itu? Eh, Allah ini merawat kamu. Min amri dari urusan rezekimu Takafala itu maknanya ngerumat Ngeramut Atau bisa diartikan takafala ini Allah mem memberi kecukupan Rezeki kepada kamu Dari urusan rezekimu Wattaro jasadaka dan kamu melihat Jasad kamu itu farihon Libadatihi Kamu itu apa itu eh, Jasad kamu itu rapuh sehingga enggak bisa kamu ibadah kepada Allah. Tapi kamu urusan itu dikasih, ya. Warihukun kosong. Walakot kolalah uwes ini. Akhirnya harim ini nopo matur bin khayan. Datuk uwes. Aina tak muruni an ukima. Bagaimana? Aina, dimana? Engkau perintah aku. Supaya aku ini mendirikan. Akhirnya, Aina. Pak Aumah Biyadih memberi Isaroh dengan tangannya ke, ke arah Sam. Jadi hari, Kaifal Ma'isyah, dia bagaimana kehidupan di negara ke Sam sana, di Sam. Laki disentak sentak dengan Uwes. Ufin, cok ngomong ini. Lihat <laughs> cara Jawa ini ngerti. Ufin, jangan ngomong ini. Lihadil gulub di bagi adik kamu. Jangan ngomong ini. Kau dikauan aku yano pangan, aku bingung. Kau ini kayak takon, ya apa aku dikauan. lah laki jauh lagi disentak lah Lakot hola to syaku fa matang fauwa al mawair. Jadi sungguh-sungguh campur keragu raguan -e di dalam hati fa matang tidak bisa memberi manfaat kepada hati petunjuk-petunjuk atau pitutur-pitutur. Ini kira kapan? no mana keterangan ini wow. Nah, Ini kira-kira kisah nih. Balagona ananabas ada tukang penggali kuburan. Beliau tobat di hadapan Abi Yazid al Bustami. Kemudian Abu Yazid tanya, Anhali dari tingkahnya, Fakola Nabastu an-Alfi Qobrin Aku telah menggali kuburan, itu seribu kuburan. Walam araw wujuhahum dan aku tidak melihat wajah mereka itu menghadap ke arah kiblat, Kecuali cuma dua laki-laki katanya. Nah, terus Abu Yajid jawab masakin ulaiika tuhmatur rezeki, wah itu orang-orang tempat-tempat itu yang orangnya itu sampai enggak berpaling dari kuburan apakah itu orang yang punya menyusahkan masalah urusan rezeki akhirnya khawalat wujuhahum dipelintir wajahnya tadinya itu dihadapkan kiblat akhirnya dipelintir menghadap ke arah berlainan dengan kiblat. Ini kata-katai. Masalah apa? dia ini ku ingin dipikir no rezeki urusan rezeki Ay. bahkan rezeki ini kemangkok gak pernah disandarkan kepada Allah. Isilah kemampuannya Dewan Dewi. Nanti kuburan diduduk sampai saya mau kuburan. lanang luru sing madep nang kiblat sing liyani ku madep mengkurkiblat kape. Berarti mengkurkiblat ini berarti cilokok kape. Makanya pertanyaan pujaya, tuh matur rezeki apa orang itu menyusahkan rezeki? Eh, <laughs> makanya awas nih, nih sampean, sampaian, nih kau sudah sampai rezeki. Kau menyusah rezeki ni, enten. Pipine keriting. <laughs> Pipine ini udah tanda enten, pipi nih keriting, pipi nih jengkerut ceri mam Gojali. Loh kalau motok nih kita pimam gajali nih lho. Pipi nih keriting, marucah cap irong-irong, ini, wirong-wirong, ditambah nih gak kena. Nih kau lah tanda, -tanda wong uang sing keriting kalau memikirnya reja itu keterangannya kitabnya dan ini tidak harus pakai kot jangan menguatkan saya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim la ilahi la wal khayyur al qayyim wa atubu lai la ilahi la wal Lahu mulku wal hamdu la ilaha illallah la ilaha illallah wadah alam ajesam iku kena diarani dadi wadai disim kang dan panjingi ruh lan kena dan arani dadi wadai ruh Kang busti jesim, dene yang diarani oma alam acesam iku keno diarani, dadi tati jesim cissim, kang busti ruh, lan keno diarani, dadi tati ruh, lan kang busti panjing ake Dene yang diarani arani alam acesam iku keno diarani, dadi tati nekoro ni kang busti panjing panjingi ruh, lan keno diarani, dadi tati ni ruh, kang busti panjing ini yang diarani alam alam ajesam, iku kena diarani jadi alami jesim, kang bus dipanjgingi roh lan diarani jadi alami roh kang bus dipanjgingake jesim, ganti nerangake kang diarani asih Allah. Jadi, jadi masalah alam ajesam, jadi ada istilahnya martabat muhdas. Martabat mustah tingkatan-tingkatan Sesuatu Yang baru Artinya itu selain Allah ini mufdas Ya Makhluk kita membicarakan Alam ajasam ketahui alam ajasam ini Alam itu Kalau alam martabat muhdas kan ada empat Ada alam arwah Ada alam Misal Ada alam insan kamil Kemudian terakhir ada alam ajas, ajasam. Kalau hakikat itu mudah untuk dibuktikan, dibuktikan mudah. Bagaimana cara membuktikan alam ajasam? Ketahuilah bahwa makhluk ini aslinya itu berada di makhluk yang lain. Ya makhluk ini semuanya itu ada dua komponen, jasad dan ruh. Enggak ada loh makhluk yang gak hidup itu enggak ada. Semua makhluk itu ada Jasad ada ruh, termasuk batu, kayu, gunung, ini sama, itu memiliki komponen dua, ada jasad ada ruh. Lah makhluk ini berada di dalam makhluk yang lain, seperti kita ini berada di alam, istilahnya langit ini di apa itu? Di bawah langit kita di atas bu bumi. Berarti, berarti kita ini berada di tengah-tengah makhluk antara langit dan bu bumi, dan langit dan bumi ini banyak makhluk. Karena apa? Di antara langit dan bumi ini ada angin, angin ini makhluk atau yang bisa kita sebut hobo. makanya kalau ada dingin, ada panas, ini termasuk makhluk. Kita berada di dalam, apa itu komponen? makhluk yang namanya dingin, makhluk yang namanya panas, kadang-kadang nih krosok. Waduh mio, ini gimana? Nih makhluk, adem niku enggak woh, adem niku yang makhluk, panas ya makhluk. Kamu percaya lek like korona itu makhluk? Ah? Huh? Korona gitu sama mak, makhluk tak? Korona niku makhluk. Selain awal itu makhluk, lek like makhluk, niku Kak keto apa itu gantel lo, kak keto, jaringin sopok, coy rambutan, itu hmm, jarno nggak mau, laku raketok. Ya percaya ya kene, gak percaya yok kenek. Gimana dong oh, raketok ya, eh. apa itu? Lah pada karo setan, setan itu nggih ngota, apa itu raketok? Setan lo kita apa itu, perlu. Lah corona ini bolong setan, makanya karo setan disebar-sebar, lo no, dicek lele. Koronanya guys, so melaku, saya nggak melaku, saya tu sebar-sebar mau. Di perintah saya itu makhluk. Perintah di, di perintah sopo saya tani, perintah Allah Setan tani di perintah Allah. di konyebarnya nyebar no. Sebar tan setan, mau hmm. setan itu makhluk. Oh gue gusi, lu kan. Makanya setan itu kululahuk kok konitin. Jadi kulun segala sesuatu lahumaring Allah, niku konitin podama. Manut, manut, gaben Allah, jadi perintah ya Allah. Ini menuruh agama itu istighfar, mutu awut, tutup awut. Berlindungnya hanya kepada Allah, coba Anda masker. Berlindung kepada masker. Alhamdulillah, cuma kamu masih maskeran, tuh, Pak. Pak, Pak, anak, dokter ini mau beli cepat, Pak. Pak, namanya maskeran, tuh, Pak, namanya. Bener, Pak. Nanti gue berlindung pada masker, berlindung kepada makhluk, berlindung kepada Allah. Bener ngomong gula badan Niki, <tuh> masuk salon mana? Oh tau ditahu kita salah. <tuh> Niki, nah, berlindung kepada Allah. Nah, Niki setan, Niki biang gono gini, jadi makan Niki di atas yang naik menungso, njerone awal menungso banyak makhluk. Jadi di dalamnya manusia ini banyak makhluk. Mulai airung di soko-soko ini jelas, kok aku maneh rerek. Oh, ketemu pirang perkorok niku. Airung di soko, di oh, sini umbel lah, umbel niku ini kumanda Umbel kumanto, itu kumanto, air liurnya lo kumanto. Oh bomenek kotoran, namp jenengnya kuning kuning niku. Oh tambah aku maneh, niku. Kira-kira samaan buang kotoran, gak cawi apa gak gatelen, sampean <laughs> Gak percaya samaan, gak biar telan Sebab itu aku ada kuman Kuman <tik> nih Loh, makanya juga gelen. memang dites tes tes suap itu Wah, akhirnya politik sama nolapolapo jadi nih OTG, waduh <tik> Walaupun ini kalau misui masjid nih lu Kalau masjidnya di juara 1 meter Maru no, panponaanku loh aneh kajirojikan Kalau misui nih walaupun lah ini gue lek ya nopo anu lek ini gue enten anu apa namanya ini pasien tanpa gejala lah kok male curi gamet kancamuan bolon i setan oni wong mendel mawon kire dipasang karpetnya dipasang tanpa cara-cara Ah aneh gue mengani sama noco berjibat di mulu ini gimana kalau memang alam ajaib sambil dihuni dari berbabnya macam makhluk menungso ini jerum menungso ini banyak makhluk kok Deng ini ketek ini lho, makhluk tok ya makhluk tak, kuping ini kuning-kuning itu makhluk tok. untuk hidal ini makhluk tok. lho ini coba sing orang sikatan kalau yang marunum kuman yang kan makanya kuman ampunnya bah? Wadeg. mungkin mbak ini aku nandana lah, ada kuman? kuman? tanya ampunnya ya bahaduk karena ada kuman? kuman ini, ketek ampunnya bahaduk, umbel ya, sebabnya so, sing ini umbel Nah, kok ada barang sing gak enak-gak enaknya itu Ketek-kelek barangnya ngambunnya Kuman, yuk apa yang Nah, Muna maru jere corona, Nah, Seorang Muna-muna sakit saki mau wabah dunia Mematikan, Dapur, Mereka mau mematikan Kepisian ini sing mati ini gusi Allah sing nguripi gusi Allah Yakin lah, Yakin sampai Allah menuluh 100% Enggak? Iya nggak sampean yakin nambah Allah 100% persen kok kena corona mati wah surga panggonan ini sampaian soalnya sampean itu panggon dek coro kalau ingin ngurung ndek ini TV sembilan itu habib seh ngaji, oke? karena di kagak ada tingginya terendiri ruwah pet ngonten kata tiangi mengajak solawatan ya, lalu cerita, wah lagi, wah demon nambah corona ini tak dungan om mati kabeh, kemudian habib seh, uraan habib semalan nggak ngi pemerintah Langitnya pemerintahan, ada di pemerintah luar TV Kan enggak ya? <tuk> ya. Eh, mati kabelnya nih. Kau mati kabel masuk surga. Kau kena <tuk> <tuk> apa? Kak, kisi nahan Oh, apa itu yang ngono? Misalnya kini dikatakan, kata syarat politik barang. Bahaya yang bener nih. Enggak ya? Ini kukakan pulau orang, orang, orang krosok opo opo. Cilin ni kena, orang nakrotaklan ya juga. Cilin opo ya. Kepo toh mawon wong yo mei wad pilek nung lu wadok pilek, wadok pilek jadi corona jadi mangganim bayan nih sama wadok pilek kecokonang rumah sakit, kon menang nih kan, ini <guluh> alam ajasam. Niki ajasam Ini alam aces sam, nih aces sam pembuktian nih ngonten, lanin jeru awak nih ki enek enek sing nepeng, ngei baten enek jisim jisim sing mei enak roi manggon yang jeru nih jisimnya wae te wei, lurus nih lu nih sampai jumlahnya di dukur langit ono dia jawabin langit ono wis kape makhluk kape buk nih jadi makhluk niki like sama tentang ditinggalin lah like, corosarake konten niku adalah wujudnya gusti allah niki anak ini, makhluk alam semesta niki isi nih niki perwujudannya allah ngoda lu menunjukkan perwujudannya allah jangan mono syariat kali kalau tambahin menunjukkan solo kakek kote ngunung, ini kakek wujudnya Allah ngoten tapi kadang-kadang ngasih ga ngerimu apa mana ngajih si anjaran-nyaran aku perwortis kanyang ben hahahaha enggak ya ngundu kacok wocok ngomong kakek wujudnya Allah ngotan ini, ini masih ini ngotan lah makanya sama yang ngali wujudnya Allah jumlah gari Allah nampok? uwal awal, uwal akhir, uwal dohir uwal batin, dohirnya Allah ngingetan ini ngotan tuh Ojo pangling hamba ya, nah saman po angling, dolar beto, wah, pangling lira alir, wu wah, semlohe semlohe, pening pening, wu no si joko joko nih loh. padahal niku gua kan, niku gu mukmak Allah alokak, sama joko wartir, ojo kesengsem, karo selain ini, au, wu wu, le sampe kesengsem, karo wu an- anu, loh, makane, oleh wu sumang gu bali, nih, wu jati tanggungan ni au, sing monlu kalau deh kalau berlindung nang liyani lawo nang awak abe, ini gula nama ini alam aja asesan, ini jisim jisim jisim jisim lah alam sih paling gede, ini gula langit kalau bu, bumi, nah, mana lelak, mana lelak langit kalau bumi ini dunyo, ini akhirat ini gula paling gede surga, Lagi kan? oh langit itu di beber, bumi itu di beber, ombone sur, surga oh uh, noniku tambah sama bisu suke, mungkin kakak t tanah yang di dunia ini perdebatan <laughs> tanahnya apa ya, jadi non bisa membawa ten, ah niku, kan tibap nerangake kan diarani asih Allah, ini kan diarani asih Allah Taala ikunya tani bujuti alam insan kamil Deni alam Insan Kamil iku go kena diarani wada lan go kena diarani oma lan go kena diarani lan go kena diarani alam Deni yang diarani wada alam Insan Kamil iku keno diarani dadi wadai manungso kanggu wujud sampurno Deni yang diarani oma alam Insan Kamil iku kena diarani wadai dadi olomai manungso kanggu wujud sempuno Dini yang diarani negara alam insan kamil, iku kena diarani, jadi ini menungso, kangbus wujud sempurno. Dini yang diarani alam, alam insan kamil, iku kena diarani, jadi alami menungso, kangbus wujud sempurno. Lah niki nge, insan kamil, nah, ini insan kamil ini menungko asya Allah. Lah insan kamil ini disebut menungso, insan menungso, kamil sempurna. Anggotaan? Jarani nah, alam panggonan insan kamil Niku sebetulnya sindi sindi menungso. Karena alam saya isi niki, sing wujud minul yo, nikuh namung menungso. Makanya menungso niku